Yo WhatsApp sloters balik lagi akan ya di channelnya even Slot bersama partner bermain terbaiknya gue ya kan Rupiah 138 coy badah dari kemarin ya kan dikasih JP JP di Starlight Princess gila nggak ada abis ya Cok ini si Prince bah mampus aduh Cok belum enak nggak apa-apa Oke udah ada gila gak ada abis ya Cok ini sih Inches ngasih JP Cok Cok gila dari kemarin gua pantauin forumnya ya saking gue penasaran ya cuy ini emang semuanya ngeklaim di Starlight cuy. di pragmatiknya cuy bah gila the best but the best kalau nggak di Starlight di bonanza coba The best but the best ya cuy emang injes yang ada obatnya ya. Makanya itu ya, sebelum gua lanjut ke konten selanjutnya, jangan lupa untuk kalian dulu diklik dulu dong tombol like, share dan subscribe-nya ya cuy ya. Karena tiga, to tiga tombol itu kalian bisa bantu channel Appen Slot untuk semakin berkembang lagi ya cuy ya. Oke. Okay. Buat kalian juga yang pengen uh, cobain pola atau trik JP Kalian boleh juga ya ikutin cara-cara gua Tapi gua nggak bilang bakal 100% uh, berhasil ya ke kalian ya cuy Tapi nggak ada salahnya juga untuk kalian mau coba ya cuy Ini gua bawa modal tipis-tipis dulu aja ya gak tipis-tipis gue jarang bawa di atas seratus 100000 cuy modal tipis-tipis aja cuy dari JP kemarin ya kan barangkali aja JP lagi cuy bisa gua pakai lagi buat besoknya besoknya lagi ya kan cuy anjay aduh cuy ini gua baru balik kantor jadi kayaknya gua nggak akan lama lah ya buat konten lah ya yang penting JP lu Oke gua ganti dulu cuy hmm, 50 dulu turbo SS ya cuy ya 50 turbo SS barangkali bagus ya kalau misalkan dari gua nih saran dari gua kalau gua itu lihat putaran di saat gua bet 1200 Kalau misalkan pecahannya itu selalu di atas 1200 Tandanya putarannya lagi uang ini Lagi bagus Dan cara yang terbaik untuk dapetin JP nya adalah Wah anjing kali 6 turjo, cuy sialan 900 doang cuy Dan e, cara terbaiknya untuk dapetin JP nya cuy buh tiga doang sialan Kalian bisa naikin bet nya Tapi kalian pakai pola yang sama Misalkan pola di awal kalian adalah 50 turbo SS Lalu putarannya bagus nih cuy, putarannya bagus kalian bisa naikin bednya, tapi pakai pola yang sama ya cuy ya. Sekali lagi, sekali lagi, gua nggak nggak uh, bilang itu 100% bakal berhasil, cuman menurut pengalaman gua itu yang gua alamin sampai saat ini ya cuy. Ya. Jadi buat kalian terserah lagi ya, balik lagi ke cara kalian masing-masing cuy. Boh, tiga doang sialan sialan. Dan yang selalu gue bilang uh, ke kalian, selalu uh, kalau misalkan kalian berani bet gede, itu pasti bakal menghasilkan yang lebih, tapi ada resiko yang lebih juga ya cuy ya. Jadi berbaliklah dengan modal kalian dan cara kalian lagi masing-masing, gue hanya bisa memberi saran ya cuy ya. Mungkin gue bakal nanti main di game Mega West yang lain ya cuy kayak uh, Five Lions Megawaste. Uh, Great rhino atau Thor ya cuy ya, tapi barak, tapi saat ini ya gua masih maunya diinjak cuy, bah jatuh cinta kali gua sama incet coba the best emangnya incet ya, selalu memberikan jalan jadi di, di kesulitan mahasiswa yang aja ya, gak, <laughs> aduh aduh cuy, hmm, jam berapa gue blok kali seratus cok, turun gila nggak ada obatnya coba mampus dikasih sempak si cuy, coba, sialan tapi tuh bednya eh pecahannya coy di bawah lima ribu coy, gila itu kalau pecahnya. Di atas 5.000 ya cuy ya boh, The best but the best boy Gila Udah dikasih 360.000 lagi aja bos Emang ada otaknya Starlight princess ya cuy ya boh, Mampus Oke gue ganti dulu R50 spin cepat dan SS ya cuy Emang gak ada obatnya cuy cuy Emang nih coy Oke buat kalian yang belum bermain dengan partner bermain rupiah 138 cuy Jangan lupa kalian daftar dulu sekarang juga ya cuy ya Supaya kalian bisa ngerasain sensasi sensasi jack jackpot dan sensasional di rupiah 138 ya kan. Oke, gua bayar dulu ya 120.000 cuy. Hmm, mampus ya. Hmm, kita lihat dulu ya isinya. Seperti slogannya ya kan, rupiah bukan dollar bos. Mantap memang ya, enggak ada obatnya cuy ya. Oke. Lumayan buat ini gua modal tipis, Cok. Modal tipis sekarang gua udah dapat 300 tapi gua bayar dulu ya 120 ya enggak sih. Hmm, oke. Kita sambil lokit-lokit dulu isinya ya. Barangkali hmm, mampus kali dua dulu. Aduh, Cok kenapa nah, ya? setiap kali dua tuh keluarnya kali dua terus cok putarannya cuy hmm, kan kali dua lagi cok sialan nih, emang ya sekarang nggak ada bom ya sialan sialan Yuk, makanya ya buat kalian ini semua jangan lupa dipantau-pantau terus ya channelnya even slot ya cuy ya karena gua bakal terus berbagi pola Tips dan triknya, cuy. Kalau perlu dinyalain, lah loncengnya, cuy. Bah ya, kan? Nyalain lonceng, jadi setiap gua upload, kalian bisa jadi penonton pertamanya gua Cuy, oke, coba mampus ya. Turun anjing, kenapa kali dua lagi? Cipot, ah mampus kali lima turun. Kalau pemain, ah, cuma kali 7 tambah kali 7 lagi ya. Cuy, kali 14 mampus, oke, sembilan ribu dulu dikit lagi kita balikin modal by free spin ya sisanya profit Cuy sisa 13.000 lagi ini udah balik modal free spin Cuy Oke ah sialan sialan bomnya kemana Cok aduh aduh cocok Oke kali lima ya Black kamu turun lagi lah pecahannya sialan Oke enggak papa enggak apa-apa baru turun kali 100 ya kan nggak apa-apa jangan khawatir jangan khawatir coy oke 1300 eh ini bomnya kalau turun cakep juga lumayan tambah tambah coy eh merahnya kasih pecah dulu nggak ya, sih ah cakep bomnya coy just ades interestnya cuh nggak apa, apa ya 113 ya nggak rugi amat lah ya cuman kurang tujuh doang cuy. nggak apa nggak -apa, apa, apa kita naikin lagi kita buy lagi coy kita buy lagi di dua empat ya Semoga aja 240 nya lebih bagus daripada satu nya ya cuy ya Semoga aja ya Buat kalian juga nih gue baru inget cuy Gue baru inget buat kalian kalau misalkan kalian lagi buy free spin Terus kalian jackpot Atau kalian dapet free spin Kalian jackpot kalian bisa klaim juga ya cuy ya. Di forumnya rupiah 138 cuy di Facebook cuy Kalian bisa klaim-klaim di situ semua ya cuy ya Jadi jangan khawatir buat kalian yang cari-cari uh, banyak bonus dari website kalian bisa main dengan partner bermain rupiah 138 ya cuy tentunya ya cuy ya, maka dari itu cuy ini masih e, rupiah 138 masih website terbaik partner bermain sejauh ini cuy sama gue cuy, bah, emang the best but the best ya cuy, gue suka banget yang banyak bonus-bonus ya cuy, website tuh banyak tapi yang banyak bonusnya itu dikit cuy, makanya jangan lupa untuk kalian main di rupiah 138, mampus bomber lah cuy ah gila kali enam cok dikasihkannya kapal mayan aduh cok bomnya lagi lah turunlah lah Sp mampus ki goblok dikasih kali dua cok gila waduh kali 37 sekarang mampus empat ratus tiga puluh sembilan ribu cok ah wede wede gila lagi lagi lagi lah gila emang ya udah satu tiga delapan cok emang ada obatnya cok emang ah kali-kali gila kali tiga masih dikasih konek cebit bintangnya pecah cok gila ini hijau masih pecah nih lihat cebret mampus Oh ini digantiin kan tiga cok hijaunya sialan-sialan seratus apa gapapa, lumayan 180.000 dikasih sempasional ya ngasih sempasional ini gua auto WD abis ini ya, cuy, ya. sisa empat spin gua langsung WD thank you guys buat kalian yang udah nonton uh, video hari ini ya cuy. jangan lupa diklik komen di klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya cuy, Supaya gue makin semangat lagi untuk cari konten-konten dan pola-pola jackpot untuk kalian semua joy Sampai ketemu lagi ya cuy ya Di channelnya even Slot Oke ini spin terakhir oh, anjing masih dikasih 336 cuy Ternyata belum habis coy. jalan gue udah closing-closing aja cuy Bahwa mampu 900 ya cuy ya Lumayan modalnya di bawah 100 jadi satu juta Hanya di... Rupiah satu tiga delapan.